Nah Caranya gimana? Yaitu dengan menghapus file-file yang tersembunyi dan tidak digunakan lagi di HP. Maaf sebelumnya, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe biar tidak ketinggalan info seputar tips dan trik dari Masya Studio. File sampah itu tidak penting, ya guys. Jika dibiarkan lama-lama, itu bisa menumpuk dan mengakibatkan memori kalian jadi penuh. Nah, sehingga kalau mau buat download aplikasi, mau download video, lagu, atau bahkan game, jadi nge atau tidak sempurna. Caranya, mari kita lihat sama-sama dan kita praktekkan bersama-sama. Kita buka di sini file manager. Nah, oke, okay. kemudian kita klik yang ini. Kita lihat dulu. Nah, di sini sudah 79%. Nah, di sini tertulis 8 GB dari 38,48 GB yang tersedia. Nah di sini juga ada tulisannya lainnya 20,92 GB APK 0 GB gambar 3,21 Sebenarnya kita bisa membersihkannya di sini, tapi Mas tidak sarankan guys karena terlalu berisiko. Oke kita coba cara lainnya saja. Oke, okay, kita lanjut ya, guys. Sekarang, klik di sini yang titik yang 3 ini, kemudian pilih setelan, kemudian tampilkan berkas yang tersembunyi. Nah, seperti ini ya, guys. Selanjutnya, kita ini klik yang pencarian. Nah, kemudian kita klikkan MIUI. Miui maksud saya. Nah kebetulan HP yang mas pakai ini HP Mi, HP Xiaomi maksud saya. <laughs> maaf maaf. Nah di sini ada foldernya banyak banget. Ini sebenarnya tidak terpakai guys. Tidak. Ya mubazir lah katakanlah seperti itu. Nah oke okay, kita bisa hapus semuanya. Ini Miui banyak banget kan wah di sini bahkan yang sampai 364,65 MB nah, ini buat apa nggak guna guys kita hapus saja hapus ya kita tunggu oke kemudian kita cari lagi kita back kemudian lagi kita klik lagi yang xml sudah, sini banyak banget ini enggak guna guys kita hapus ini ada 457 buat apa coba kita hapus oke okay, ya sudah kemudian klik give hmm, ini sebenarnya juga sudah tidak terpakai biasanya jadi sampah nah biasanya buat edit-edit foto atau apa gitu biasanya menumpuk bisa hapus tidak guna guys nah ini klik hapus setelah itu ketik CY wow banyak banget wah wow, banyak banget nah kalian bisa sesuaikan guys, tidak semuanya. kalau mau semuanya juga boleh. kalau kayak yang, nah ini enggak enggak hapus aja. yang folder-folder ini, nah banyak banget. ini klik hapus. Uh, haha <tose> sorry sorry gambarnya gini oke okay, kemudian PNG ini uh, banyak banget kan ini kalau kalian bisa hapus sebagian atau semuanya terserah kalau dirasa ada yang masih penting mungkin bisa dihapus sebagian saja hmm, saya rasa ini tidak penting jadi masih hapus Jika sudah gantian kemudian klik yang web. Ini ya, klik yang web. Nah muncul klik lainnya hapus. Jika sudah kemudian ganti klik C N T gini kalau ada bisa kalian hapus kalau enggak sekarang ganti lagi yang tik apk apk nah ini ha hapus guys hapus aja Bing. dan sekarang yang terakhir Ketik thumb T -H -U -M -B. Seperti gini Nah gini Kita lihat ada ah, Ada banyak ternyata Ada 161 Wow gila Banyak banget Ini bisa kalian hapus Yang file seperti ini ya modelnya. nya hapus Ini juga hapus oke okay, sudah guys sekarang mari kita coba tinggal berapa tadi 79% wow ternyata jadi 61% yang tadi isinya 8GB dari 48 483 sekarang jadi hanya 15,16 GB dari 38,48 GB. Wow. Pasti ini enteng sekali nanti ya. Nah, sebenarnya di sini di lainnya ini masih 15,14 GB. Nah, kalian bisa hapus tapi masih sarankan hati-hati siapa tahu tau ada yang penting juga nah kemudian kalau sudah selesai seperti tadi dimulai dari apa cari hapus yang xml kemudian gif cy png web cnt The apk dan terakhir tam sekarang kalian restart hp kalian nah ini klik restart atau muat ulang Sorry sorry Muat ulang hmm. Kita tunggu dulu Sampai mana lah Oke okay, kita coba testing ya HP-nya setelah di restart tadi seperti apa? Apakah jadi semakin enak dipakai dan lancar? Nah, oh, Mas ya yes rasa HP-nya sekarang setelah di restart jadi lebih mudah dan saya Mas rasa performanya jadi lebih cepat. Nah. Oke, okay. ini video tutorial tips dan trik cara mengatasi ruang memori penuh di HP. Sekian dari Mas Jias, dan jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Mas Jias pasti akan balas satu persatu. Oke, okay. sekian dulu. Sampai jumpa di video tips dan trik berikutnya. Salam, Mas Yas Studio Dadah.